So guys, balik lagi bareng gua dan Trimulana. Di video kali ini gua tidak akan bakalan mainin game. Kita mendapat kabar yang tidak menyenangkan dari sebuah game yang gua mainin tentunya ya. Ini gua baru bangun tidur, deh Tadi jam 9 lewat tuh ya. Sekarang gua langsung lihat lihat info, lihat Twitter bahwa game ini akan menutup pada bulan depan tanggal 30 April nanti. Tiba-tiba nggak -tiba ada kabar, nggak ada hujan, nggak ada angin gitu kan tiba-tiba anu aja pasti sedih lo ya gua cukup kaget anjir sampe nanya tuh ke temen gua tuh dah ini kenapa cukup kok bisa gitu ada yang bilang ini ada yang bilang itu ya kan ya kalian bisa cermati sendiri lo ya ini dia princess kornik dive official dari Twitternya mengatakan sebuah update bahwa mereka akan mengakhiri dari gamenya itu ya ini mungkin memang suatu hal yang kurang mengenakkan kurang menyenangkan bagi kita player-player di luar sana ya apalagi gua juga gua malah dari awal juga <laughs> sampai gua terbawa dibawa masuk ke server JP juga ya kan ya mau gimana lagi mau bilang ini ya. Ya ini banyak kenangan lah juga di sini apalagi gua dari awal gitu kan dari awal release rilis yang server end juga ini kan, ya kan gua pertama kali langsung terpincut sama Iyo sensei juga ya kan. <tuh> Memang yang itu. <tuh> ya intinya kita pasti sedih lah ya, apalagi game yang kita mainin, yang kita sering mainin, tiba-tiba langsung uh, beri kabar uh, yang tidak menyenangkan seperti ini juga ya kan, pasti sedih. Apalagi player-player udah -player tinggi, habis itu sudah ya memang game gacha ya, pasti ada orang yang menghabiskan, menghabiskan untuk di game ini ya, nah itu pasti sedih juga gitu ya. Ya, jadi itulah yang gua pengen gua sampaikan. Terima kasih buat Princess Connect! Re: khususnya dari Kurunsi Roll juga. Terima kasih telah menyediakan game dan telah mengisi waktu luang buat gua dan maksudnya buat kami. Ya, tentunya ya. Terima kasih. Dan terima kasih juga telah mengglobalkan, telah apa? Menjadi bisa bisa menyebarkan dari yang awalnya itu hanya untuk server jp sekarang jadi server global gitu ya sekali lagi terima kasih buat ya nah, dan mungkin itu saja jika kalian punya unek-unek yang pengen dibicarakan silahkan komentar di bawah kita bahas bersama-sama dan terima kasih juga nih gua sedih cuy mau ngomong apa lagi cuy <laughs> ini sedih nggak bisa padahal gua nunggu anu cuy ya. nunggu Amit sama di sini ya kan sedih rasanya Ya, mungkin ya, itu saja mungkin gua akan beri video di video gua main game Princess Connect Redive ini dari pertama kali gua main sampai sekarang server IM tentunya ya Oke, okay, gue ada yang undur diri sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oke, okay guys, balik lagi di akun, eh, balik lagi di game apa ini? Game Princess Connect ya. Yang dimana ini dari Grinch Roll Games, nah, di bawah naungan Grinch Roll Game. Princess, Princess Connect, Rediver anjay, anjay. gue baru kayak gini, gue dulu ya. Eh. <laughs> Semangat sekali dulu ini, eh. sekarang udah lesu Waduh <laughs> macam seperti nonton anime saja ini cuy Oke okay, lanjut saja kita start dan baby gua sudah sudah download itu tadi ya sebelum bagus sekali ini oke okay, nama kita Oh Yuki gua baru tahu baru ingat gua nama mc-nya Yuki Oke okay, Yuki saya akan berganti nama menjadi andana Oke okay? andana Ade Andri Maulana Eh, apa jadi enter? Oke, okay, anjay. Adek-anjay Molana. Semoga saja tidak di, ano ya. Semoga saja berhasil ini. Buat nickname. Wah, bismillah ya. Draw satu kali. Semoga dapat bintang enam. Apa nih? Wow, kayak gini animasinya ya. Omedo to gozaimasu. Waw, anjay. Nah inilah pertama kalinya gue ketemu dengan Iyo Sensei dan langsung terpikat sama beliau Ih wow. eh, siapa nih? Wangi Wangi Wangi Wangi Shizuko <laughs> itu Iyo wow. Wajar. Wangi Wangi Wangi Wangi Cuk! Ah. Beren puasa cuk. Parah men Maksud <laughs> Anjay. Kayak Ay, gini anjay gue anjay ya. Anjayani. Anjayani. Anjay anjay. anjay anjay. you have most variable kokoro Anjay. <laughs> Seperti itu ya. Ternyata gue ya di masa lalu. So guys, balik lagi di Princess Connect Redive yang dimana ini kita coba gacha ya. Walaupun gue pengen nimbun dulu ini, tapi kita membutuhkan karakter. Terdepan maksudnya karakter bagian depan ya, ya karena pekorin sudah cukup kurang mampu ya. Oke, langsung saja dan diunduh. Oh mantap, cuy dapat kita bersinar-sinar. Pula nih, ya, apakah ini saatnya cuy Tanya bagi kita untuk bersinar kembali, ya. Ini channel akun terpendam. Hmm. Langsung dapet lu cuy Yuwi Joyo Risa, Tani Edak, gokil nih. Oke, okay, kita ke sini dulu, ya. Gak kurang lagi. Ya cara please oh, enter. Oh, sudah ada ini sudah ada update ulang tahun, coy. Oke, oke, oke. Mulai jadi review ulang tahun nih. tanggal 18. Oke, siap. Agustus 18. Oke. Oke, so guys balik lagi bareng gua dan Dreamulana di game Princess Squad Negatif lagi ya. Dan di sini kalian sudah lihat ini limited character kolaborasi dengan rezero ya. Rem. Rem, mangat Rem. Unma Jangan marahi saya, ya. Oh. Untung, gua bisa sepak, ya. Lusan. Oh. Bisa, kah? Sudah, Astaga. <laughs> sepak. Sepak. Astagfirullah. Sepak. Uh. enak disuruh sepak hari-hari disuruh sepak kayak gak inilah oke okay, guys sekarang kita sudah berada di princess gala princess festival yang mana ini adalah operator eh operator karakter baru neneka princess neneka eh princess neneka ya itu ini kebiasaan nggak tahu lah yang jelas ini double red ya double bintang 3 dan limited karakter oke okay. oke okay, siap siap ini guys siap siap nih tujuh real idol mantap nih berhenti buat ratus enam puluh tujuh